Halo teman-teman, ketemu lagi nih di Donald Mano Stock. Sekarang ada tamu spesial dan tamunya dari jauh dan berhubungan dia eh berhubung dia ada di Bali langsung tak bajak untuk ngobrol-ngobrol. Nah ini ada Mbak Sheila, Prisila. Prisila. Oke, okay, selamat datang di Bali. Thank you. Lagi, lagi liburan nih? Liburan. Duh, udah nggak betah di rumah terus berapa bulan kemas ya, sejak Covid. <laughs> rumahnya Akhirnya. di mana? Rumahnya? Wah jauh. Pekanbaru di pekanbaru ada yang tahu, tahu pekanbaru pekan di mana? <laughs> tahu dong, kalau saya pernah ke pekanbaru. Soalnya hmm. sedih banget, loh. Masih kayak yang, oh, pekanbaru di Kalimantan ya, bukan itu Pontianak. Pontianak, <laughs> ya, oh, nasi. pekan baru tuh dekat Palembang ya. No, no, no, it's different. Hmm. Pekanbaru tuh di Riau, teman-teman semua. Terus pertanyaan Riau, di mana lagi? <laughs> Riau di... Halo, Halo. geografinya, <laughs> geografinya. Entar tegasin dikit ya, Takut yeah. biar suaranya masuknya bagus nih, yang Suaranya keren, -nya. Nah. Uh, lagi sibuk apa di Pekanbaru nih? Sekarang lagi sibuk membangun ekosistem startup digital di Pekanbaru. Ini alasannya tadi saya bajak dia ketemuan gitu. Pekanbaru mau bangun ekosistem startup gitu. Nah, sebelum masuk ke sananya nih, mau nanya backgroundnya apa? Arsitek, arsitek. Oke, okay. bisnisnya udah ada nggak bisnisnya? Bisnis arsiteknya udah jalan. Hmm. Kebetulan memang orang tua juga bisnisnya di dunia arsitek. Dunia arsitek. Jadi pas abis sudah lulus hmm. ya as a normal uh, architecture student pasti hmm. mikirnya oh udah lulus sih ya, jadi arsitek juga arsitek kan. Arsitek gitu. Jadi kalau dilihat itu riwayat perjalanan hidup saya kerjanya tuh dari perusahaan arsitek ke perusahaan arsitek ke perusahaan arsitek jadi emang keluarga arsitek terus pengalamannya di arsitek lulus kuliah di kuliah, kuliah arsitek arsitek terus apa hubungannya? sama, start sama startup Iya kan, aduh aku juga bingung kok bisa keseret kesini gitu iya gitu, padahal gini loh, kan startup start itu kan sesuatu yang tidak gampang arsitek kayaknya dimanapun selama ada pembangunan apalagi daerah Pekanbaru ya, karena kesana tuh lumayan Growing ya, terus kok beloknya ke startup nih? Apa yang merasuki? Nah, ini juga uh, seru banget sih kalau diceritain. Hmm. Sebenarnya hmm. mungkin banyak relatable juga sama anak-anak milenial ya, di mana yang kita habis dulu kuliah itu mengalami yang namanya mid quarter life crisis quarter life crisis loh, itu baru lagi tuh <laughs> ya kan, nah quarter life crisis itu dimana biasanya anak antara kayak 20-an in their 20s, hmm. abis lulus kuliah tuh bingung mau hmm. ngapain hmm. what are going to do with their life hmm. what they want to do for the rest of their life karena kan itu menjadi uh, life decision ya hmm. yang dimana kayak once we're in there, ya kita mesti uh, fokus di sana dan it's going to be hard if kayak kalau kita tiba-tiba mau kayak keluar oh, dari jalur gitu loh nah jadi uh, that's what I experience abis lulus kuliah di mana aku kayak uh, aduh kok aku bosen ya kerja di arsitek kayak dari perusahaan arsitek ke arsitek gitu I Amin. Mean, uh, It's a fun, it's my passion as well. Hmm. Tapi kayak, I just want something more gitu. I want to do something yang juga memiliki value buat orang lain, yang bisa memberikan impact dan dampak buat orang lain. Terutama ya, aku ngelihat potensinya di sini Pakanbaru sebagai kampung halaman. Nah, memang di arsitek gak bisa bring impact juga gitu. Kalau alasannya itu di arsitek kan karena kita uh, profesional ya jadi lebih hmm. kayak oke okay, orang klien datang kita hmm. konsultasi kita bangun uh, bangunan dia they are happy and hmm. that's it gitu tapi uh, aku melihat ada potensi yang lain gitu dimana ya akhirnya uh, terjunlah ke dunia coworking. coworking. Nah itu kan nggak mungkin tiba-tiba bangun pagi aku ah, mau bikin mau bangun coworking startup ekosistem nggak kayak gitu kan prosesnya gimana tuh? prosesnya uh, at first aku bahkan gak tahu co itu apa gitu okay. jadi pas denger term pertama kali hmm. tuh hah itu apa? cafe kan kalau ngeliat di google coworking tuh kayak oh cafe nih mah cuman meja kursi internet, meja kursi internet. kopi, hmm. ya kan? <laughs> oh, mainstream banget, hmm. gampang lah terus habis itu uh, tempat nah pada saat itu aku tempat udah punya hmm. jadi aku mau bikin bisnis karena aku ya itu pengen explore something new selain di dunia arsitek hmm. uh, that's the first thing uh, hal yang pertama udah hmm. cuman mau kayak apa ya pengen coba something new aja lah selain arsitek hmm. tempat udah ada tapi kalau bikin cafe bukan passion aku di di hmm. mau bikin salon juga bukan passion aku <laughs> apa bingung ya kan? mau bikin hmm. bisnis apa Ngom nah kuncinya sebenarnya. Uh, talk with other people. Oh, Oke, okay. ngobrol-ngobrol sama sini. Terus kena dirangkumin nih. Gimana akhirnya memutuskan akhirnya? Ya udah Co-working ngobrol, nah akhirnya ngobrol sama teman-teman, I talk with really a lot of people, hmm. terus kayak ya mereka suggest kayak hmm. coba kamu cari tahu co-working, it's really popular nowadays, terus hmm. mereka juga uh, keren lah mereka bikin kayak seminar-seminar, hmm. mereka punya banyak acara dan bla-bla-bla. Hmm. Aku survei di Jakarta kan banyak banget, hmm. aku survei di Jakarta literally kayak dua bulan tuh aku stay di Jakarta okay. bener-bener cuma buat find out hmm. co-working space, cari kenal-kenalan temen-temen okay. di co space hmm. terus habis itu, wah gila ini keren banget at hmm. the same time, this is what I want gitu, memberikan value buat orang lain yaudah gak lama kemudian, dia yang tempat aku udah punya yang aku bingung nih mau dibikin bisnis apa, apa hmm. aku bikin co-working space And it was kayak unexpectedly benar-benar roller coaster journey uh, banyak banget yang aku pelajarin personally mm. dan kayak gila ini keren banget dan at the same time tuh kayak banyak juga uh, setelah kayak abis acara-acara yang kita bikin mm. kayak people comeback kayak yang Kashala thank you banget udah bikin ini happen di pekan baru mm. kayak uh, aku belajar banyak banget banyak banget yang kolaborate uh, dari situ yeah, dapat yeah. kerjaan dapat uh, ilmu baru, hmm. dapat skill baru, kayak dan awal like looking back terus kayak oh my god kayak this is so amazing gitu kayak akhirnya ini yang dicari jadi Evan gitu ya. aja gitu di sini nah, itu kan dari yang orang-orang yang datang ya yang mengalami nah tadi kan dibilang keluarganya keluarga arsitek dari keluarga gimana tuh pas awalnya bikin kayak mom dad I want to bikin working gitu kan dulu sih aja nggak tau coworking mungkin orang tuanya lebih nggak tau lagi apa itu gitu. Nah, makanya research is really important. Hmm. Aku bilang aku dua bulan hmm. itu kayak ibaratnya aku bikin proposal ke orang tua oh, aku. Okay. Uh -huh. Jadi kayak, "Ma, Pa, uh -huh. uh, this is the business model. Uh -huh. uh -huh. Cuannya dari sini, sini, sini." Uh -huh. I mean, uh, terus kayak uh, ini modelnya juga cuman segini, uh -huh. kita bisa dapat segini gitu kan. Uh, at that time kayak we don't have much tulus karena hmm. tempat kita udah ada. Oh, iya. Intens kan sebenarnya kalau coworking itu beratnya modal di aset, hmm. kayak dibikin furniture interior dan suara menduyung gitu benar -benar. ya kan. Jadi uh, aku nggak perlu spend banyak dan at the same time juga gedung yang aku udah punya memang hmm? kantor. Oh, Jadi okay. for me foreign office to be another office. Itu gampang banget, gitu kan? Nggak hmm. banyak yang mesti aku rombak, aset-aset semua AC, hmm. lantai, meja, kursi, semuanya juga udah ada. Jadi kayak yang ya udah kita coba aja, coba aja. Gitu nah, kan. berarti yang aset yang berat bukan itu, berarti kalau buat Sheila ya, membangun hmm. coworking. Apa yang berat nih? Aset yang gak dipunyain, aset yang berat itu bisa dibilang tim. Hmm, Oke, okay. uh, I spend the first half a year hmm. itu kayak nyari-nyari orang the right person yang buat di co-working kayak bingung banget kan hmm. i mean what do i need gitu untuk ngerunning di co space hmm. ya kan kayak uh, aku nggak perlu accountant hmm, yeah, yeah. aku nggak perlu apa ya aku nggak perlu orang yang cuma uh, bisa desain tapi kayak i need someone yang bisa semuanya gitu kan <laughs> tapi mau nyari orang yang bisa nah, ngerti semuanya. semuanya punya passion <laughs> itu aduh mau cari di mana gitu kan gak ada kayaknya bingung <laughs> Akhirnya, uh, uh, menjelang waktu, hmm? aku tuh kalau nge tim, aku nggak peduli background sekolah mereka apa. Aku nggak peduli uh, sejarah mereka atau background mereka apa. Aku cuma nanya, kayak hobi kamu apa? Kamu hmm? demen berorganisasi nggak? Hmm? Kamu demen fotografi nggak? Hmm? Kamu demen ngedesain nggak? ya udah orang-orang seperti itu yang aku hire, oh gitu. jadi dicari yang minimal frekuensi passionnya sama kreativitasnya hmm. yes punya kreatif hmm. mereka punya uh, aku lebih seneng cari yang extrovert sih karena kan kita berhubungan dengan community, community. Hmm. jadi perlu yang kayak bisa membawa juga dengan community hmm. oke, okay. gitu -gitu. ini kan keluarga udah nih keluarga udah, timnya oke okay lah tempat oke okay. sekarang pas mau actionnya nih di tengah-tengah kota Pekanbaru atau di Kepulauan Riau ini, kepulauan Provinsi Riau ini terus tiba-tiba bawa konsep co-working startup itu gimana tuh? aduh, mampus <laughs> susah banget Lalu pusing lah. Ini, kalau tadi dia excited banget ya ceritanya, lu oh, semangat sekali, exciting pada ditanya ini <laughs> susah teman-teman, it's not easy, kayak uh, gimana ya uh, di kota yang gak pernah denger startup itu apa gak hmm. pernah denger coworking itu apa dan hmm. aku mau menjelaskan pun kayak gue juga baru di sini gitu kan gue juga baru hmm. tahu ini apaan, ini ngapain hmm. baru denger kata-kata ekosistem aja itu kayak sejak aku bikin coworking dulu taunya ekosistem tuh pelajaran biologi ya? <laughs> iya iya <laughs> kan, kayak oh ada hujan, ada rumput, ada laut gitu oh hmm. itu the cycle gitu hmm. kan terus uh, tapi abis itu kayaknya aku cuman kayak yaudah yolo aja gitu loh mm -hmm. kayak nah mungkin aku uh, diberkatin juga mm. dengan diketemuin sama orang-orang yang punya channel mm. jadi uh, teman-teman ini yang kayak bantu aku kayak yang Shell, kita ke kantor, dinas, pariwisata mm. gitu kan kita coba aja presentasi, mm. nggak minta apa-apa sama mereka cuman kayak udah coba aja presentasi gitu-gitu okay. mm. uh, jelasin tentang kayak what you wanna make gitu mm. kayak tentang coworking, tentang dunia startup gitu-gitu mm. jadi -gitu. Mm. dari gitu-gitu aja aku, yolo lo bener-bener kayak yang Ya Pak, saya mau menjelaskan tentang ini. aku awkward banget terus mereka juga kayak, oh iya keren keren, udah gitu kan. Tapi Lalu. mereka nggak ngerti apa itu. <laughs> Jadi ini kafenya di mana ya? Apa ini bukan kafe? kafe. ini Bukan internet kafe, bapak ibu. Yang ini udah bu. ngomong setengah jam menjelaskan hmm. coworking, nanya kafenya di mana. Hmm. <laughs> Itu perjuangannya perjuangan, ya. Perjuangan terus, nah, ada gak sih kayak hmm. aha momennya gitu? Akhirnya, kayak satu kejadian yang mulai kayak klik, oh ini mulai dapat nih, apa touch pointnya atau entry pointnya gitu. Um, nah, mungkin aku juga balik lagi, hmm. itu aku diberkatin dengan hmm. ekosistem hmm. startup yang udah mulai terbentuk di Jawa, hmm. Jakarta, hmm. kan banyak tuh kayak yang sekarang bikin uh, program-program startup. Hmm. Uh, nah, jadi itu yang aku bawa ke Pekanbaru. Okay. Dari situ itu jadi penggerak rodanya ekosistem startup hmm. yang tadinya orang-orang nggak -orang tahu hmm. ya karena ada this very big event about startup about uh, apa how to pitch, how to make your business model yang gitu-gitu lah ya. Hmm. Jadi kayak orang tuh malah mulai melek kayak oh ini dari dinas ini, kementerian ini loh yang bikin. And this is a national wide Uh, exposure. program, hmm. exposure juga gitu jadi mereka banyak yang talent-talent yang baru nah i think itu yang mesti kita perbanyak hmm. i think that's my aha moment sih okay. dari situ kayak orang juga mulai kayak melek kayak wih itu uh, di Meetup Coworking, that's my coworking name mm -hmm. yang kayak yang Nanti saya taruh mereka di sini. bikin program-program keren tuh gitu-gitu mm kan yang kayak nggak ada tuh sebelumnya di Riau mm -hmm. gitu kan berarti sebenarnya uh, uh, apa ya, dibilang target market, bukan target market tapi sebenarnya orang-orang yang memang seneng atau udah longing ya for start their startup atau mereka mau jadi entrepreneur muda sebenarnya udah ada, cuman nggak pernah ada wadahnya di Riau benar dan kegilaan kalau sebenarnya lumayan gila gitu ya udah nyaman sebenarnya di dunia arsitek apalagi kalau udah keluarga, tuh klien nggak perlu dicari ya kalau udah keluarga yang megang pasti datang aja orang udah kenal keluar dari zona aman dan akhirnya zon, ternyata keluar dari zona aman ini menjadi jawaban buat banyak orang bahwa ini loh yang gue tunggu-tunggu, nih pengen aja di kota gue dan ketemu sekarangnya nah denger dengar di tahun 2020 malah jadi Um, rajin event kalau di masa pandemi amin. ini amin, yes <laughs> banyak event-event um. gede kayak lo, gak salah ya? amin, <laughs> amin. <laughs> uh. Yes, kita uh, mau plan juga, we're planning to make this to another level juga mm. Mungkin le uh, lebih dibanyakin program-programnya dan enggak hanya terbatas di dunia startup mm. Kita banyak juga kayak yang menyentuh tentang kayak topik-topik isu tentang psikologi, mental health, mm. tentang um, skills, upgrading skills, kayak kelas coding, kelas okay. menggambar, kelas fotografi, hmm. kelas uh, sinematografi yang seperti itu jadi nggak hmm. hanya terbatas, oke okay, cuman buat yang mau jadi intervener, no, tapi kayak, we are very wide gitu kita banyak banget, kayak, what do you want? as long as you want to learn oke, jadi kayak so, liat, people development ya, yeah, mm -hmm. in the creative way yes. Ini keren banget, cuma sayangnya durasinya terbatas dan dia besok udah mau pulang ke Bali. Ini berarti 2021 udah punya agenda dong ya. Setelah seminggu di Bali dapat penyegaran. Wah dapat banyak banget, apalagi abis ketemu Mas Donat Manok. Ah, iya, itu, itu. Uh, Terima kasih loh udah bilang gitu. Tadi saya minta dia ngomong gitu loh ya. <laughs> udah. Endorse. Endorse. Thank you banget loh udah sharing ceritanya buat teman-teman. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa memang hidup ini. Enggak semua orang yang harus melakukannya, tapi kalau panggilannya udah kuat kayak Sheila tadi ya, harus keluar dari comfort zone yang udah comfort banget gitu ya, untuk melakukan ini udah jadi calling. Let's do it. Mungkin terakhir lah dari Sheila buat teman-teman yang nonton yang belum banyak, nah follower saya, subscriber saya, apa sih yang teman-teman mesti lakukan di 2021 kalau hidupnya mau berubah atau mau yang baru atau mau meningkat gitu. Aku selalu bilang yaudah yolo aja. Mm -mm, yolo, you only live once. You only live once, mm. gitu kan? Kayak I Amin, mean, kalau kita nggak coba, we'll never know mm. if it will work or not. Whether it's your business, whether it's kayak uh, kalau teman-teman mau kayak keluar dari your job and you wanna start something new, gitu. Kayak mm. yaudah coba aja, gitu. What do you have to lose, gitu kan? You only live once, gitu. Betul. Coba aja. Coba aja, jangan takut kan kalau mau coba, kalau merasa sendirian, untuk itulah ada coworking-coworking ada saya juga dengan channel Youtube ini nanti kita bisa saling berhubungan ya kalau yang di daerahnya dekat sama Sheila nanti tinggal langsung kontak, saya boleh taruh di sininya Instagram pribadi atau Instagram Meetup-nya? boleh, meetup.co.id dan Instagram saya at Sheila underscore nah jadi nanti tak taruh juga di sini biar bisa kontak langsung harapannya supaya 2021 2020 kita udah begini 2021 ribu dua puluh satu kita bisa comeback stronger and smarter yes. sekali lagi thank you banget loh thank you sampai so ketemu much. lagi mudah mudahan 2020. 2021 ribu kita bisa main ke sana lagi yes ditunggu yes, ya ditunggu ya sebelumnya jangan lupa di subscribe di like, like dan di -comment. comment dan share ke whatsapp grup keluarga whatsapp grup teman teman dan gimana pun lah supaya obrolan bermanfaat ini bisa dapat teman teman lebih banyak di insight nya dah karena benar benar kita goodbye ini <laughs> oke okay, bye bye see you guys